Dengan cara klik like, comment, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya, tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Lesla tentunya. Baiklah para sahabat Leslah dimanapun kalian berada untuk mengawali kabar terbaru di malam hari ini. Resebolnya spesial banget ya dari akun tidak Kita lihat aja nih. Wow, ini mama spesial, Leslar tampil di acara konser Raya Indosiar yang ke-27 Ini sih luar biasa momen tentunya ketika dedek Lesti berjalan Kakak Bilar tentunya memegangin gaun dari belakang ya Masya Allah, luar biasa, so sweet banget nih Itulah kesayangan kita, Masya Allah luar biasa Tahan tentunya kita mengucapkan Masya Allah, bersahabat ya Saking bahagianya melihat idola kesenangan kita ini luar biasa tentunya, dan di sini ada momen yang membuat kita ngakak atau bahagia juga, Pak Ya, ketika gaunnya Bunda L ditarik, yang keinjek ternyata air van hakim. Ya, wow, tuh lihat, persahabat Ya, yang keinjek air pan tuh gaun Dedek Lesti. Wow, ini luar biasa momen spesial kiop yang kita dapatkan dari Indosiar. Dan kita lihat juga di Kalimantan yang dituliskan, yang matanya jeli, cari u apa ya yang aneh dari video di atas, ya dirampas hakim dalam hati apa salahku. Katanya tuh, aduh, <gifung> hingga banyak selalu tanggapan komentar yang diberikan dari akun Teh Nila Lega ke injek gaunnya. Katanya tuh, bersahabat ya, ada juga komentar diberikan dari akun Leslar, underscore 84 Gaunya Bunda El ditarik yang keinjek Aa Irfan, katanya tuh Wow luar biasa pokoknya ya momen-momen spesial Yang terjadi di konser Raya Indosiar Membuat kita semakin kita bahagia juga Masya Allah Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada idola kesayangan kita Amin Dan berikutnya juga ada kabar bahagia yang kita dapatkan Perhatikan bersahabat ya wow Masya Allah banget Malam hari ini ada kedatangan tamu spesial Ibu gubernur Lampung menjenguk baby L, oma dari Lampung ya Masya Allah ini ibu angkatnya Dede Elasti dari Lampung Masya Allah bahagia sekali Dede Elasti dan kakak Bilar Dikunjungi langsung oleh ibu gubernur Masya Allah luar biasa, Masya Allah luar biasa wow, Tentunya terhenti-henti dia dia mengucapkan Masya Allah Pastinya bersama dia saking bahagianya sekali Baby L tertidur pulas ketika digendong oleh Ibu Gubernur luar biasa sayangnya Siti katanya teh masya Allah postingan ini pun dipost kembali oleh akun lesti bilar galeri underscore ada kalimat caption yang dituliskan masya Allah abang gemas dijengukin sama Ibu Gubernur Lampung Ibu angkatnya Bunda lesti itu luar biasa banget ya Baby L dan di sini juga banyak sekali tanggapan komentar dan respon yang diberikan. Dari akun Devian Skor DA 05 Ibu Riana, saya kok ditinggal, padahal pengen banyak ketemu Abang El, katanya tujuh, kemes banget ya. Ada juga komentar lain diberikan dari akun Marina Skor Di Pratami, Masya Allah, ada Ibu Gubernur Lampung, Nenek Abang El banyak, bukan orang sembarangan lagi tuh Ini salah, salah satu buktinya ya orang-orang hebat yang selalu tulus mencintai, itulah kesayangan kita. Selanjutnya, perhatikan juga persahabat dari kabar terbaru yang kita dapatkan dari IGS nya Bang Adlin Wow, malam hari ini ada jam tamu juga spesial dari Dunia Manji Wow, Anji tentunya main ke rumah Leslar malam hari ini Wow, bakal ada sesuatu kejutan lagi yang akan disuguhkan oleh idola kesayangan Mudah-mudahan semua yang dilakukan diberikan kemudahan kelancaran Amin, kita masih menunggu kabar baik, kejutan bahagia dan kabar terbaru selanjutnya Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat sebentar. Leslar, tentunya! Ini judul informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.